berapa kopinya? cepet mas, ini. cepet mas, jangan lama udah saya makan. makasih ya anak bunda. satu airport anak gue, satu anak gue. ini pasti nunggu takut semua nih, ya? ya? anak gue semua nungguin makan. tangannya cepet anak, lama tangannya. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Puas, satu. puas. Indonesia nggak tergantikan makanannya. Tiga tahun ya? Tiga tahun. Ya. Tiga tahun ya. Kau ya, kau buhajar, kau. Hmm. pakai sendok. Bagi sana. suka pakai sendok. Suka sendok. Suka sendok. Ada yang mau es suka pakai sendok. mau mau mau ini mau rake selamat makan bunda akhirnya bisa makan nasi padang bunda kan gimana mm. <San <_susuk> <Sanispiel> <San <_ widespread> <San> <dengan> enak kak? <San> <San> <black> <San> oh, enak banget ya? mas, ada oh. ayam panggang ada, mas, panggang ada ada ayam panggang hmm. kenyang oh, <San> oh, ya? <tuk> iya <tuk> Ini apa ini? Udah Ini maknya. Ini yang gula banyak-banyak ya mbak Oh ini yang tempatnya. Ini yang ya boleh Ada Kalau Ini boleh di sini Mana boleh enggak apa? Ini Ini lihat Ya kan, bukan lanjut. Tapi aku mau jadi asisten Ibu Bunda bacain komen-komennya Bunda tapi gak usah kelihatan. Ya linting gua. suruh linting Bunda apa lintingan enggak sih Bun? Coba nyobain dari lintingan Bunda aku nih. Ini makan ini sangat-sangat tandingannya. Ya. Tersiksa semua kalian di Eropa kan ya? Tersiksa ya. Mati kalian. Nafsu coba aku lihat Bunda makan? Biasanya aku lihat Bunda makan tuh kalau lagi ya, ini langsung langsung gitu di depan mata aku tuh beneran kayak enggak tuh dia makan tuh. Tapi kita di bandara banyakan tadi makan, jadi kan lebih makan ini bunda belum tidurnya, ini lagi juga habis makan, di, makan di, pesawat. di pesawat. Besok kalau lapar, hmm. Besok bunda pengen makan apa? Lebih hmm, menggila lagi, Tawar bisa itu apa usus, masak usus bumi Besok, makan usus bumi yang sangat oh. enak. Oh. Masak oh. usus bumi yang sangat enak. Masak usus bumi yang sangat enak. Masak usus bumi yang sangat enak. Masak usus bumi yang yang sangat enak. Masak Hmm. Iri, oh Bapak soalnya di dalam ya, nanti ada Bapak biasa saja, bidang yang Bapak saya pertanyaan, kalau Pak aja enggak? Berada, <tuk> ya berada, berada, berada, berada, berada, berada, berada, karena kebayangkan makan tuh kayak itu gak gak? Hmm. Hmm. Ini. Nah, tapi banget hmm. nah, jengkolnya enak bikinnya Kain, ularin apa? Ularin. Ularin. kebayang kan Pokoknya makasih semua buat yang bekerja di airport tadi, dari pramugari-pramugari, selamat bekerja, selamat beraktivitas semangat ya semua pramugari-pramugari -pram -pramugari Indonesia, makasih sudah menyambut bunda di airport. Dari semua yang bekerja di airport, makasih juga mempercepat bunda untuk keluar dari airport. oh cepet <Schmidt> makan nasi padang sama bunda itu nasi padang nggak hmm. hmm. hmm. ada? Itu lagi nah, ya. ada. Hmm. Mau ini. Enak, manis. Ini. Enggak. Mau Enak, anti-manis. ini. beda ya? Masih lama rupanya? Ya, ya, ya. Rokok aja, ambil rokok, apa, rokok aja. Soalnya kalau nggak nggak enak, ini lagi enak-enaknya, di mulut, ini Terserah rokok aku, rokok aja Ini pakai mentol ya? Aduh, nggak enak, pakai mentol nggak suka aku Jangan jangan jangan Jangan aja, aja Ini nggak ada rokok ya? cepat beli Nggak, Bunda ada sebenarnya, nggak nggak nggak usah, nggak usah, udah cukup, cukup, Coba. Wow. Kan kali. Oh, dilih, gak gitu panas. Enaknya yang Sempurna gitu. Hmm. gitu Sempurna gitu. gitu. merah itu loh. Ya, mau, ya. Aku, suruh aku Ada ya? Mentol ya. rokoknya. ini rokok ya? Rokoknya lama. Ah, ada rokok? Rupanya. Oh, rupanya, ini, oh, ini, oh, apa, ini mau apa ini? ya. kayak gini. Indonesia. Makasih sama gue ya. jadinya? Gua ini, hmm. ini baru Terima kasih, okay. ya. Lah. Saya Ini masih lapar belum lapar, belum lapar. Enggak, udah kenyang. Tadi, Sandi, sudah makan, sih. Mana, bunang, bunang, hmm? dari, itu, hmm. <tuk> Makasih semuanya, Bunda di Indonesia. Selamat doa-doanya, ya. ya enaknya udara indonesia ini ya enaknya ntar mati dulu ga seperti hasil, mati nasi hasilnya lanjut dong gue enggak biar aja suka aku, enggak biar aja suka aku kok bisa aku duduk di luar aja nanti gue bosan aku dengan udara dingin enak udara begini ha ya angetnya ya Allah, anget bener, enak bener ini Kita si pektoria dekang ya jijik bunda kenapa lagi anjing ada kayanya bunda? Oh, ini pagi sore pagi, pagi. <tuh>, Pertopak Pertopak. Tapi ya nggak mau <tuh>, aja ada tuh dicupetik, di di, ya. oh iya iya. Ya. itu goreng pokoknya goreng-goreng itu ya, ya. Goreng -goreng ya, ya. pokoknya hmm. puasin makan. nanti rokok udah bundang genting aja sendiri berapa beberapa batang jadi abis makan langsung kalo kita genting genting lagi beda makanya sama sini ini tergantung lep per mata soalnya langsung tancap oh, oh. kalau di, di Jerman kan udah udah udah udah biasa kalau ini kan langsung per mata mana bisa nggak sabar nunggu nunggu rokok itu nanti di rumah bundang genting aja pelan-pelan, 5 -pelan, batang gitu kan apa tuh praga wati ya mbak ya Bagi, kok kau praga wati jalannya ah bawa kau kau praga wati bawa jeruknya makasih makasih Ma foto ya eh yang foto ya lagi ya, ini foto rame-cepet -rame Gak apa, sambil lepin, lepin, lepin. Mana ini? Mana ini-ini? Di balik. dibalik. ya? ya? ya. Satu aja ya, yang mana? jangan jangan jangan ya mau makan di sini ya. mau, hanya mau, saya. Benda, benda, ya kami-kami ya, lagi ya, ya, satu dua. Hey, itu ini Biar lagi nih yang ini? Oh, oh. Udah... oh, oh, like. oh. Yeah. Mana mana Tidurnya nggak usah kuas hari ini. Tidurnya tutupnya aja. Kita kemarin makan, lapar. Makan itu ya, apa, baksonya Ivan ya emang pernah main teman banyak banyak orang lewat makan makan gitu gak di hotel kenapa itu oh ya udah kita lagi hotel mana kita oh, dia kamu es kopi es kopi susu tidur tapi tidur itu piring ini ada, ada kamu Oke, Apa itu? kopi Udah dulu ya semuanya, bye. Bye dulu. Jangan habis soalnya. Bye dulu. ya. Bye dulu semuanya. Tuh. Nggak mau pergi semuanya. Tuh, anak gudang ganteng Tuhan. Mana Mana ya Bunda, buat nonton tiap malam Bunda, aku Mana mukanya itu? ini ya Allah, Bunda. Allah, Bunda. nonton, Bunda, asal, ini ada Ya, dulu ya. gue banyak, anak gue. cantik. Cantik. ini. Aku udah kecil. Ma. anak kecil. Ini, orang. Bunda. Aku, Bunda, lagi. Bunda, ya ada sini cembung bunda mana bunda mana bunda anak sayang semangatlah nih apa yuk sini aduh halo tuh Muka itu aja, foto <gulis> gimana sih. iya saya. Iya sayang. Makasih ya. Makasih doainnya, di doainnya. Iya. Nanti boleh lihat apa ini kok. ini agak-agak kokon. Thank you, deh ya. Iya, thank you kokon ringin ya, Bunda. Ya, selamat ini nanti nih. Udah kayak ini kok sida. Nyanyi kok ya, nyanyi kok sida ya. Perdamaian, perdamaian. Dah. Sampai jumpa. Berapa jam? jangan jam. langsung. Langsung, langsung dari hotel, nggak tidur sampai dia pake nggak tidur. Diperkenalkan sama tidur. diperkenalkan mau tidur. Kan, kita jadi jahat, jadi ini jadi tidur. Saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, saya kira, Mana? kira, saya kira, saya kira, saya gue. saya kira, Sini Mau Ini saya sini sini anak-anak gue. Sini anak gue. Jang, Ini anak anak minum susu. Dari sana motonya. Dari jumlah itu dari situ dari situ dari situ. Kalau berapa? Iya, iya. dia. sekolahnya ya. ya, ya. Iya. Iya, ya. Sekali Bunda ya. Dari mana Bunda? Dari Hong Kong. Jadi mau mau Ya anak gua Oke, lagi saya ya, ya. Belum nambah karena karena sih? Terakhir. Makasih. Ini lagi hamil ya. Allah anak 11 selamatnya. anak lagi lagi hamil ya. 1 2 3 1 2. Lagi gue, anak gue. Anak gue. tengok sana. Anak bawa matahari ya bawa matahari bawa, -bawa, main main, gitu, mali, bawa matahari ya maksudnya dia sayang hati ya matahari Anak sih kan bawa bawa matahari bawa harus main ayam di beranginetaan dia katanya main terus aja bawa matahari ya udah dulu ya baik semuanya